Pamit, sebelum cerita bahwa sejarah tradisi mendewakan Ka'bah itu jahiliatan, nggak bisa. Mulai sampai ambel lo tentang tare-tare. Abu Jahal itu orang paling religius, sehingga dilakoni Abdullah. Senang aneh ini istiqoroh Jahal. Jadi gendong nengoloh joram dan oh jauh tu religius. Tambah takjil tani ini tare, tare, tare yang disepakati ulama. Tambah mungkin ambel lo takdir ayat dua ikol walhumah. Inka nafizar walak komit ampir faamfir alina fi jarotam mina sama awiina bi azabin itu rata-rata ulama -rata berpendapat asbabul uzulnya itu begini Abu Darwah sering itikam di masjid kharof, begini sering itikam khabar silapopi Abu, ya. jadi begini yang setengah-setengah doang sih, itu itikam ya Allah, iki ono ponan tuh deh pasalanya nanti nengah Abu Nabi ketemu cipt. Ibu tenang tahu lah ya, Nak panjang sing bener ni pulau kubonan puluh, Pulau Nusiagjaan demi waktu tenggelam, Di si konsultasi <tuh> nabi tengah, Nak sing bener <tuh> pulau, Nih Muhammad Aden, ni. Jadi kok sumpah kocok, Itu kan sangat religius, ngadepi fenomena baru sing jenis Muhammad, Sing cek pernah ponan aden ini, Dia ini belok tentara -tara. Karena Abu Jahlin Ya, tali kubis, Astari, engkak Wa yaqulu fi du'a'ihi Allahumma inna hayatal wa al-haqq min anta fa amsir alaina fi jaratan Ya Allah sing bener kulo Muhammad. Nak pancen sing bener kulo Muhammad paten. Nak sing bener Muhammad aku paten. Ku wonten religi. Cuma ngene pengirang pangeran sing religiuse iku mesti bareng kemusyridan iku nak ndonga ngono so, nak ra pinggire latah gitu, iku Tapi yuk, yuk, sampeyan, ya di kedok pinggire sakjane. Ya kok sampeyan Mabuk foto-foto ke tapi saya ingin tahu ke buk L3, tapi di Berarti, nak nanti gak zaman ya, Kudu Ada bini Mau mau makan, Ibu nak kau Ibu tuh, arahkan nih candi, kau susun, berkorban di berko nanti akan yang pipa nih, a roh berarti kau ambil nanti ya kakak, kalau kau aliran-aliran, gendul yang aneh aneh nih tuh, nanti lidah, mati terus nopo, berikutnya sejarah aliran umpanya panjang, misian aneh aneh. Ya Intak saksiku faka tahu bahwa wa Namun kejelasan Ya Abad Jahlin Kau tidak jalan kejelasan yang benar Saya jelasin benar akhirnya Abu Jahal Bajat itu kejadian perang bantai Abuja jahal set, Niku terus nah, turun adat selamat, ikut babat jahat kumul. Abuja jahal kue dan sengsala mati, kue yang saya itu yang nyatanya, nah, berarti ya buku. Tapi inti dari cerita ini, betapa religiusnya jahal konsultasi tentang si bener punya tamu hamba. Ikut ya, kali itu dia nah, jadinya kelilingi suara kagum, ya, apa si bener kalo tamu hamba ini bingung tenang, beruntung bingung roh tenang pun di sini benar ini kau mau ya sih santai, di sini sih modal, jadi jago jadi ya tinggal lama. kau nonton sih sih tapi kau nonton yang menang mati mati, itu dulu begitu, <tuh> paham ya? artinya apa? itu tadi bukan oleh matur imam dengan segala sesajiannya itu tua Tetap Islam yang mirip ini kudelar aliran siyah. Siyah tuh paling percaya tawasir, ambek meyakini ono imam rolah yang ditunggu imam dan ono majdi. Nah, Islam aduk nih Indonesia, roto-roto sejarah darah ini Islam siyah. cuma bukan siyah kafir kepumedi, bukan siyah imam yang bukan siyah zaidi bagian sarawan darah niscaya ismail ya ke sisiah tapi sengor orang rapati anti ishohaban sehingga islam ten, indonesia, dengan tahu, tahu. Dan islam, ten, indonesia dekat dengan tawaf tapi dengan islam dengan ilmisa itu unik ulama itu tetap anti sisiah tapi perilaku dan mirip nabi no? bergosip percaya cemas isiah eh uh, percaya nabi no? Bagaimana? Selalu di Indonesia Oh itu di Indonesia jenis Saya itu berkali-kali ketemu atasnya kebutaan Arab Saudi, Ketemu di Besar Arab saya saya ini itu Tapi bacaan jaga kali itu tidak tirik itu bagian dari tradisi dari apa obor paneh direkam kenapa ya mengharapnya itu ya mandu mandu mandu itu beberapa ahm gempur gempur pantas pantas ya bertamu kebantah itu kan jelas jelas mandu tamu kan jelas mandu itu tujuh pembangunannya bertamu kebantah yang jelas tamu kurang ajar tapi memang itu saya itu sehingga riba perjanjian kita pakai juga ala siap Sebab itu mati mengandungmu hati orang-orang Kakak saya bakar umar orang-orang Sehingga kalau misalkan saya milah di Bina Ali Buat milah di bagi Sehingga saya salit bagir, saya sarkotik Jadi kita kan nantik buang, nantik-nantik Nanti siap, tapi riba ini alam saya ya gampang, saya tidak paham Santai Tetap nangis tetap sunyi <Gunik> -si ya tetap apa iya ya berjanji rumah ini orang keluarganya ya Nanti, bin nabi, mau pakai Ini dibalik Inna karena Nah, sekarang berkata kita Beliau terakhir, mantilah Berjenci Ini yakin mereka, Nah ngelami apa itu? Aku itu wong inti nah, lewat sairty, dekit, sairty, sairty, sairty, ali itu tadi. Ta ali, ali Iku termasuk kelompok imam rolah yang apa? Termasuk semoga yang kerjain ini, misalnya ini ali buat di akhir, ya kan karena di akhir Ramu ya saya gunung tidar yang di mati tanah jowo tuh karena nambah Aryo pernah, sempat tuh karena nambah sini, siang murniin, oh, sudah terkenal mati tanah jowo berkondisi akeh gini, rata itu tukaran nambah.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 ini pasti tenang, cara kita kita plas, dia putri ya. Sebab itu, Cina ketika masuk Islam dengan Indonesia tidak dikatakan itu. Karena hampir wali domo, Dewi yang turunan rokok, gula-gula, ya, ala pihak, mereka pihak, bisik, kemeja, saya hujan, ibu kerenan. Tapi tadi di mirip-mirip tapi dia kan, ya, cia, cia, cia, cia, cia, kita cia, cia, itu kurang ajar sok abad ora cocok. ini cita ya anti fiat, perilaku ala nok. Ya nek paling iki. Moe iki cita iki perilaku herian Ya dal kene dalah Itu temen kita Koe nek Islam murid kita jalan terus, kita ya dalam. Sehingga